Baiklah, persahabat di manapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini. Ada ugan spesial dari Ibu Harsiwi Ahmad. Dia pribadinya, Bu Harsiwi menginfokan, persahabat, bahwa acara tasbih akan kembali hadir setiap hari. Pukul 17.30 di Ancua TV, persahabat, ada kalimat caption yang dituliskan oleh Bu Harsiwi Ahmad. Saya ingin membuat para sahabat dan Leslar lovers tambah kangen dengan Leslar. hehe. siapa yang sudah rindu dengan kakak Rizky Bilar? Dan dedek lesi kejora kita mengenang masa-masa mereka awal, PDKT dulu di Tasbih. Tapi kini Tasbih tayang di Ajua TV Indonesia. Ingat persahabat ya, bukan dinosiar kembali acara Tasbih tayang di Ajua TV saksikan sambil menimba ilmu agama bersama Ustaz Suki Al-Buguri Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dan barokah persahabat ya. Kita dukung terus untuk acara Lesti dan Rizky Bilar. Berikutnya kita lihat juga sebuah unggahan terbaru dari akun Instagram Teh Lisna, persahabat ya. Kita lihat baru saja mengunggah sebuah postingan bersama si cantik sang kejarah kita, Lesti tentunya Ada kalimat caption juga yang dituliskan, gak bisa diungkapkan dengan kata perkata Doa baiknya Masya Allah, tak baraka Allah kita tidak bisa memaksa hati orang lain berbaik sangka kepada hati kita tapi kita bisa melatih hati kita untuk berbaik sangka kepada orang lain. Luar biasa persahabatan ya kalimat caption yang dituliskan oleh Teh ditujukan langsung untuk Dedek Lesti. Mudah-mudahan mereka selalu diberikan kesehatan kebahagiaan dan kita juga tentunya mudah-mudahan mendapatkan kebahagiaan persahabat ya. Dalam postingan tersebut banyak sekali dibanjiri komentar dan respon dari para fans yakni dari akun Instagram Ashila underscore Labiba mengatakan dalam kolom komentar best quotes katanya jagain dede ya Teh Lisna luar biasa persahabat ya mudah-mudahan saja Teh lisna selalu bisa menjaga dede lesti gelora selanjutnya kita lihat juga tentunya di unggahan Bunda Inul kemarin memposting sebuah postingan foto mereka berdua persahabat ya Dan sebuah judul dalam Postingan foto tersebut, ini foto undangan Rizky Belair dan sama Lesti Kejedot. Katanya, ya, ada komentar dari Dede Lesti Kejora di situ mengatakan, "Aha, -ha, ngakak happy anniversary Bunda sama Ayah tuh ya. Tentunya doa juga diberikan oleh Dede Lesti untuk Bunda Inul. Mudah-mudahan saja Lesti Kejora tentunya bisa mengikuti. Pernikahannya bunda ini persahabatnya doakan yang terbaik untuk idola kesayangan kita selanjutnya di akun instagram ayah kejora juga mengunggah sebuah postingan foto nih yang luar biasa ini adalah orang tua dari Lesti yang selalu mendidik mendoakan dan mendukung juga persahabatnya mudah-mudahan keduanya selalu diberikan kesehatan dalam postingan tersebut juga banyak sekali komentar dan respon yang sangat positif dari para fans Salah satunya dari akun Leslarken dari 01 mengatakan dalam kolom komentar Alhamdulillah tentunya ayah kejora, mama ready sehat-sehat selalu dalam lindungan Allah dimudahkan semuanya Amin itulah respon yang sangat positif mudah-mudahan langkah selalu diberikan kelancaran untuk keluarga Leslar. dan mudah-mudahan rangkaian pernikahan Lesi dan Bilar juga dimudahkan dan dilancarkan serta disesaskan, persahabat ya. Kita lihat juga kue selanjutnya. Di sini ada kabar dan info soal Dem acara pernikahan Lesti dan Rizky Billar. Ini diunggah di akun Hip 500, persahabat ya. Ada sebuah tanggapan dan tentunya penyampaian dari Bang Putra Siregar. Ini tentang Rizky Bilar jelang pernikahannya. Tentunya kata Bang Putra, dia curhat, aduh Bang, kemungkinan besar ada kemunduran mengingat kita harus menaati peraturan pemerintah. Tentunya kemungkinan besar acara pernikahan Leslar diundur kembali, para bersahabatnya, itulah curhatan Rizky Bilar kepada Bang Putra Siregar. Ada kalimat caption juga yang dituliskan, Rizky Bilar bercerita soal kemungkinan mundurnya rencana pernikahan dengan Leslie kepada Putra Siregar, Hal ini terkait dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Atau PPKM Dia takutnya membeludak Atau hal-hal yang tidak diinginkan Bila itu orangnya sangat selektif Sangat hati-hati orangnya Hal kecil aja dia kadang bisa sampai Nanganin dengan benar-benar fokus gitu. Jelas putra di kanal Youtube KH Infotainment persahabat ya Tentunya Kemungkinan besar acara pernikahan Leslar diundur Persahabat ya mengenai Kondisi yang tidak memungkinkan saat ini, bunda-bunda saja diberikan kelancaran, dan untuk pernikahan lesi dan skipilan tetap berjalan dengan lancar. Doakan yang terbaik para sahabatnya untuk tidur kita dan kita masih menunggu kejutan dan kabar terbarunya. Tetap pantengin channel ini, biar kalian tidak ketinggalan kabar dan informasi selanjutnya. Bagaimana tanggapan kalian para sahabat mengenai informasi tersebut silahkan berkomentar Bagi ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh